Yang kuat enggak nih sinyalnya? Puing tuing tuing ya kan? Saudara apa? Hah? Apa? Super nice, super Enggak lah, itu menurut aku dance-nya uh, masih kecil ya. Sebenarnya sebenarnya gak butuh kompetitif. Kalau dia mau kompetitif cuma demi apa pembuktian dia mau hmm. uh, gatel atau apa. Kalau soal Tapi Tapi Anang kasih satu fakta dulu kok. Nggak hmm. usah nyebutin orangnya. Kita sebutin playernya lah. Hmm. Rian uh, ya Rian Genfos terus beberapa player PC pokoknya total 5 orang. Atoh. tadi Benar enggak sih? Ya nggak usah disebutin usah sebutin lah namanya lah. Kan teman mereka kan, aku bukan maksud apa, Bang. Tapi Iya, pokoknya circle-nya circle-nya Oke. Okay. Jadi kayak uh, tadinya rencananya kan awalnya Genta doang gitu kan kok. Ke mana? Kayak ada Uh, yang dilepas Oke okay. uh, uh, Tadinya kan cuma genta doang Habis itu Kayak ada satu orang ngubungin Menurut mas gimana ya Bagus Karena juga Sebelum sebelum ada Belakangan ini kan Kayak denger tuh uh, Rian maunya main kompetitif Kalau ada genfos Emang itu alasannya hmm. Jadi kenapa kita peding aja genfos Karena Rian bakal mau main Kalau ada si genfos Terutama hmm. Nah Ternyata tau-tau ya belakangan sih dua minggu terakhir tahu-tahu sefull -se kan sepaket nawarannya ya udah kayaknya batalkan orang -pun, orangnya ini pun kayak udah patah hati loh bahasanya ya udahlah ini kayak gitu sih, <laughs> udah susah ini. Mayatnya. Siapa yang patah hati nak? Calon calon yang mau minang Genfos lah. Oh oke okay, oke. Okay. Sorry sebenarnya aku Sorry. aku langkain bapak tim sih buat uh, dapetin Genfos sama Anak-anak hmm. lainnya, Banyak hmm. tim sih, banyak tim Kalau aku kemarin pertimbangannya Genfos sama Misery Itu juga kan Anang, Anang Min dua kan, Rigel kan Pasti nyari Gel kan, udah pasti Terus denger lah soal victim Ini oh. ada bahasan besok sih, kayak Bakal hmm. ada di live, eh di, di tapi Eh di video aku Emang iya Misery uh -huh. Uh -huh. Thank you Mel yang apa ya misery, misery apa? itu dinilai tinggi banget nang aku nggak ngerti juga aku juga misery itu kan tipe ideal tapi bukan tipe yang bakal disorot banget ya dia tuh jatuhnya uh, uh, si sosok keduanya uh, covernya untuk si player bintangnya sih kok kalau misery itu, itu. itu. dinilai tinggi banget gitu dengan banyak berapa orang yang yeah, ngerti yeah. ya yang ngerti apa betul aku, emang aku betul saya mah hmm. satu saya dengarnya ya dari dari coachnya dari analis dan pemain yang lain. Hmm. karena kan juga kalau misery sama Genfos itu kalau anang pribadi ya aneng pribadi sama hmm. karena kan ngusul juga sama nandi kan nanti kan mantan coach yang mereka juga terus juga hmm. asistennya kita kan e, jadi kayak timbangan kita e, game sense dia bagus terus kayak pematangan gameplaynya juga tiap tiap satu naiklah kerasa gitu statisnya gitu kok. Jadi mangka kan kita cuman min dua ya udah kita kebutuhan kita cuman dua kalau boleh milih ya cuman Misery sama Genfos sih pertimbangan kuatnya Mi Misery itu season satu gak sih kemarin? Season pertama maksudnya. Di PUBG atau ada kedua? Kok. Enggak enggak udah udah udah pernah main kok. Kedua, itu, itu kedua. Tapi iya tapi jarang main gitu loh porsi bermainnya. Kenapa? Dulu? Masih belajar ya. M enggak, enggak sih kok eh uh, nanti sih yang punya detail kompleks okay. jawabannya sih Kalau kalau Anda nggak tahu, nggak bisa detail ngasih tahu Tapi dia itu sebenarnya walaupun tidak lagi kelihat segala macam gitu Sama kayak Kato sih kok uh, hmm. Grindingnya diam-diam gitu loh hmm. Ya kayak rosternya lagi main, roster yang misalnya empat gitu ya tetap Kelihatan sih dari mukanya misery Kelihatan <laughs> kumis gitu Itu mukanya ya kelihatan nah, dia no life gitu loh Kayak tipe grinding ngepush gitu Iya sama persimpresan, kayak, kayak Genta, hmm. sama lah persimpresan pertama pasti kayak Koko lah bilang ini orang kayaknya udah berumur 20an ke atas nih, gitu kan <laughs> lah, udah mateng lagi, gitu. udah liat, lah, Tapi udah 5 sih guys harusnya ya udah bakal udah agendanya 5 player harusnya liat, kan aturan mau. Makanya aturan terlepas bahasa kasarnya camat atau udah dimainkan gitu liat, harus ada udah player sih. Makin coachnya bisa segala macam. Udah, kalian sekarang bocil-bocil jangan bikin Please lah tolong jangan bikin Teori-teori yang ga jelas gitu nih jangan Gini Ini udah masuk ion sih ya BTR udah lolos ke PGC. Sekarang ada hmm. roster baru Tolong teori-teorinya jangan keluar Iya temen teman terus terang sampai detik ini Gak ada denger kata-kata dari pemain PTR, divisi apapun, mau pensi, mau rehat, mau fokus streaming, mau ini mau itu, gak ada. Ya, titik gak ada. Jadi, gak usah bikin tiri -tiri. mungkin bahasa Mungkin bahasanya kayak uh, ungkapan spontan, mungkin waktu live, mungkin kok. Kan beda, guys. Kalau kayak ini, ini dari, gak ada dari mana-mana, nang tiba-tiba muncul gitu. Iya. Itu. iya. Kita Sakutnya? sekarang jangan bikin terlalu banyak heboh-hebohan di, di tiktok, <laughs> di sosmed Mending kasih mereka fokus gitu Termasuk tim Iyi. GD yang bakal tanding di PGC bentar lagi oh, Kalau bikin rumput kayak gini atau apa Iya, mereka gak bakal baca tapi pasti ada kayak dikit kayak ke slip gitu loh Yang ini sih kok. yang lu waktu di klip yang ada nang up juga itu Yang dari hari tadi loh, yang Orang terlalu fokus kayak tius segala macam rame itu. Pemainnya juga kasihan kalau kalian gituin, Guys. Mending kalian bikin jutek di TikTok itu, nah. upload gameplay keren, semangatin tim Indonesia nih atau apa gitu loh. Daripada Kacian. bikin teori-teori enggak -teori jelas. Habis per aja kalau mau bikin teori kayak gitu gak apa-apa, seru kan. Kita lagi mau tahu Super Superstar Genta, Guys, namanya aja udah ada star. Sekalian kalian nggak nangkap gocekan masaan tapi ternyata pindahnya setem ya udahlah wilus <laughs> aduh give kopi ya nanti nanti nanti nanti satu nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti ya, guys, ya? Saya udah mau off nih besok udah iya, ada kok meeting. Anang, anang kamu lanjut ke apa? discord mereka gak atau enggak Lalu mau off juga. Gampang kok kalau mau cabut mau off nggak apa-apa. Ya kah benar Anang. I iya nggak apa-apa kok santai kok. Okay. Terima kasih kok. Iya pokoknya selamat datang kembali anak barunya yang lahir kembali lah kok. Nak buat Dion <laughs> di Piala Presiden. Amin. final kok ya. Sama-sama sama, -sama, sama, -sama <laughs> itu Skyline siap kok, nah, ya. oke <laughs> okay, nah. kok, siap kok, iya kok. Oke okay, guys, sekarang aku masih ada tiga menit sih guys. Ya udah kalian pindah aja ke live nya Fajar, boleh welcome, -welcome, -welcome lagi. Ya. Aduh Anjay ini burik Baru banget. Eh. Mana? Pindah pita ke live ini, apa ucapin welcome welcome welcome, edging is here Kenapa? welcome fajar, welcome fajar, welcome fajar, welcome fajar, welcome fajar, welcome fajar, welcome fajar, welcome fajar, welcome fajar, welcome fajar, welcome Pindah, pindah, fajar, welcome fajar, welcome fajar, welcome fajar, Karena, <laughs> keluar sudut. Enggak yang, banggu yang banggu buatku banggu. tak mampu. Du Kiss! Bentar, aku masih 2 menit, guys. 2 menit lagi countdown 2 menit. Baru Jadi itu kau di mana, Cak? 1 jam. Dan nampaknya nya aku mulai aku ke... Warna -warna karena HP-nya, HP-nya. Wow, at gang oh, share. Halo, aku ikut kuat nih rame Aku diserang, Man. Ih, ih, ih, ih. Main di aku telar. kira-kira itu bertahan berapa jam, Ban? 20%. Ini tinggal berapa persen ya? Dikit lagi. Oke, okay, guys. Oke, okay, nah, kita HP jar dan pasti tahu itu. Give give dulu yeah, gitu, bagi dulu, dulu. dulu. Satu telur ya, satu telur. Alhamdulillah nggak bisa, allah, bantu Fajar pikirin, ada wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, Tiket aku jem, kenapa bangannya? Oh nih telur nih Mana lagi Abi? Kenapa? Nah, ya tenggelam dong telur aku, tenggelam dong telur aku. Keharinya kan. Lihat bang, mana? Abi, gila-gilanya juga guys. Ada guys, thank you. Show against so guys, uh, besoknya udah pindah, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta kasih pindah, pindah, fajar guys kasih dia rasain pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, penonton, guys pindah, pindah, pindah, Piala, Ban pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, bye, -bye.